Ya, selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Jalan-jalan terus? Tidak. Jalan-jalan aja setahun dua-tiga kali saja. Tetapi karena dikumpulkan menjadi sebuah episode serial, ya akhirnya tiap episode jalan-jalan terus. ya Tapi itu sebenarnya dilakukan setahun dua-tiga kali selama berpuluh tahun. Karena sejak puluhan tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu, tapi lebih sepuluh tahun. Kemana kami pergi? Kami mengumpulkan video clip. Saya punya hobi kamera video dan saya ambil video klip kemana kami pergi. Dan kali ini masih jalan-jalan ke Turki, karena Turki luas sekali. Dan waktu itu kami ke sana sekitar 10 hari, ya kira-kira ada di Turki. Istanbul, ibukotanya luar biasa, indah. Menurut saya kota yang eksotis. Lalu kita dengan bus perjalanan antar kota memang jauh. Ada yang sampai 6 jam waktu itu, tapi ada ada tempat berhenti tentunya yang juga indah. Pembuatan sabun Kosmetik dan juga parfum yang khas Turki, menikmati jus delima khas Turki dan sebagainya. Selain Kapadokia, yang juga sangat khas dengan konturnya yang katanya seperti permukaan bulan, gitu, katanya. Balon-balon udara, maka ada satu lagi yang saya akan ceritakan mengenai Turki adalah Selat Bosporus. Bosporus itu kata Yunani karena memang Yunani pernah menguasai dunia ini dengan budayanya dan mewarnai dunia juga dengan bahasanya selat ini Bosporus tapi ada hal yang lain kenapa menggunakan bahasa Yunani karena Bosporus ini membelah Turki satu negara sama-sama negara ada yang wilayah Eropa ada yang wilayah Asia makanya ada kata Asia digunakan di situ gitu ya Bosporus ini sendiri adalah selat yang cukup panjang 30 kilo dan lebarnya 3.700 meter 3,7 kilo dan tersemb sempit yang tersempit aja 750 meter sehingga ada dua jembatan masing-masing jembatan panjangnya satu kilo karena di tempat yang agak sempit tadi dua-duanya hanya berjarak 5 kilo dan kita dalam paket tur itu juga kita menyusuri Selat Bosporus dengan kapal pesiar wah itu juga sebuah eksotis tersendiri melihat gedung kanan kiri, gedung-gedung kawasan Asia dan gedung-gedung kawasan Eropa sebuah budaya yang sangat kontras tetapi mereka menjadi satu negara Turki Indonesia juga berbagai macam budaya, tapi masih satu kawasan, ya, walaupun berbeda beda pulau. Ini beda benua, benua Eropa sama benua Asia. Jadi negaranya ada yang berbudaya Eropa, ada yang berbudaya Asia. Tapi perbedaan itu dikemas dalam sebuah negara yang indah. Pernikahan juga adalah kemasan dari dua pribadi yang sangat berbeda, yaitu pria dan wanita. Karena itu ada yang bertanya kepada saya, Pak Jarot, apa saya ini jangan-jangan salah menikah kali ya? Perbedaan saya itu banyak sekali sama istri saya. Bukan salah menikah, karena memang konsep pernikahan adalah ada menikah dengan lawan jenis. Tidak boleh menikah dengan sejenis kalau kita bicara agama. Agama apa saja? Kristen, Islam, Katolik. Maka semua agama mengajarkan menikah dengan sejenis. Kecuali humanisme, hak asasi. Jadi agamanya humanisme, agamanya hak asasi. Apa salahnya kita saling mencintai? Kan nggak saling membunuh, nggak menipu. Yang penting bayar pajak sama tetangga baik, nggak merugikan orang Nah itu kan humanisme atau hak asasi Tapi menurut saya Indonesia ini negara yang Pancasila Nomor satu aja ketuhanan Jadi kalau bicara ketuhanan, bicara agama Ya menikah itu lawan jenis Nah maka secara umum menikah itu lawan jenis Lawan jenis itu apa gitu ya Ya pria sama wanita Tapi gak begitu aja loh Bukan cuma pria wanita, coba masuk lebih detail dalam pernikahan. Pernikahan itu dua pribadi yang berlawanan jenisnya. Kalau yang satu jenis rapi, gitu, biasanya yang satunya nggak rapi. Itu namanya jodoh. Kalau sama-sama nggak -sama rapi, barangnya hilang terus. Sama-sama rapi. Ini beli barang udah berapa tahun masih dibungkusin plastik. Yang satu jenis murah hati, gitu. Yang satu biasanya jenis pelit. <laughs> itu namanya jodoh. Donanya murah hati habis uangnya kan. Yang satu jenis romantis. Itu biasanya yang satu nggak romantis loh. Kalau dua romantis anaknya 13, belas, <guluh> dua nggak romantis nggak punya anak kerja terus. Yang satu nih lu bercanda melulu ketawa melulu, yang satu enggak cocok jodoh. Dua dendanya bercanda terus nggak buka toko kapan cari duit? Ya lupa. Ya e, udah jam iya kita bercanda terus. Ya udahlah gak jadi buka toko dah. enggak. Yang satu tuh orangnya suka bercanda, satunya enggak namanya lawan jenis. ya <guluh> Satunya suka bepergian, satunya suka di rumah jodoh. Dua-duanya suka berpergian, anaknya ditinggal terus, nggak naik kelas. Jadi bapak ibu yang menikah dengan jenis yang berbeda, Anda tidak perlu merasa menikahi orang yang salah. Kembali ke Turki dulu. Turki ini ada kawasan Asia, ada kawasan Eropa. Bahkan kalau bicara sejarahnya, Turki ini dulunya negara berbasis Kristen. Sampai ke kebukotanya namanya Konstantinopel. Pusat kekristenan pada zaman itu. Lalu menjadi pusat Islam, menjadi Istanbul. Tapi bagaimanapun juga sebuah budaya yang dibangun sudah ratusan tahun. Walaupun agamanya berbeda, budayanya masih menjadi sama. Seperti ketika Islam masuk Indonesia, makanya ada istilah Islam Nusantara. gitu ya Budaya Nusantaranya kuat sekali. Atau ketika orang Indonesia ada yang menjadi Kristen. Budaya Indonesia juga kuat sekali. Maka budaya itu mewarnai kehidupan. Kalau budaya itu dibenturkan, ya berantemlah orang yang bahkan satu agama. Apalagi berbeda. Maka hidup ini bukan bagaimana membenturkan perbedaan. Tapi bagaimana mengkombinasikan perbedaan. Nah, kembali kepada pernikahan. Menikah itu satu agama, satu budaya, satu suku. Tapi lawan jenis. Jadi kalau Anda itu punya banyak perbedaan antara suami dan istri, ya itu jodoh. Mungkin saya merekomendasikan Anda membaca buku yang judulnya women from mars men from venus atau kebalik yang men from mars saya lupa tapi kira-kira seperti itu. Atau buku saya sendiri, saya punya buku judulnya pernikahan bahagia atau, atau ada satu lagi itu set Married. Itu saya membahas mengenai 18 area perbedaan pria dan wanita. Laki-laki masa depan, wanita masa lalu. Laki-laki pikir, wanita rasa, ya. Laki-laki tuh pikir, saya pikir mah, tapi saya rasa lupa. Tapi saya pikir-pikir mah, tapi saya rasa-rasa lupa. Udah, namanya lawan jenis gitu, ya. Satunya detail, satunya global, dan seterusnya. Perbedaan itu perlu dipahami Kawasan Asia itu begini Oh budaya Eropa tuh begini Ayo kita bikin negara Turki Yang mengombinasikan dua budaya Jadilah Turki Oh wanita tuh begini Pria tuh begini Jadilah pernikahan antara pria dan wanita Yang adalah Lawan jenis Saya suka dua kata ini Lawan jenis Untuk membuat sebuah pelajaran menjadi gampang gitu ya Saya banyak perbedaan pacaran dengan istri saya, dengan suami saya Harus, kenapa? Lawan jenis Lawan tuh <laughs> Lawan tuh pasanganmu, lawanmu itu Itu berbeda Tapi perbedaan itu tidak harus dipermasalahkan Karena perbedaan itu sering apa? Sering menjadi keseimbangan Ya kan? Tadi pelit sama murah hati Jadi cocok, pas, gak habis duitnya Satunya buru-buru, kemudian orang bisa, orang Jawa bilang, "Buru-buru, ayo cepat-cepat ke airport, cepat-cepat!" Satunya cepat. lelet, tenang, tenang, tenang, jodoh, ya, dora lelet, sampai airport bersama udah terbang. <laughs> Jadi orang menikah itu memang betul-betul lawan jenis loh Dalam banyak hal, tentu tidak semua hal, karena waktu pacaran kita sudah mencari yang sepadan, sebanyak mungkin persamaannya. Dan waktu pacaran kita merasa banyak banget nih persamaannya, banyak banget. Nih. Orang jatuh cinta merasa persamaannya banyak banget. Dan memang persamaannya banyak banget, tapi setelah menikah merasa perbedaannya banyak banget. Dan memang perbedaannya banyak. Jadi ketika orang belum menikah, cari yang sebanyak mungkin persamaannya, nanti setelah menikah akan menjumpai banyak perbedaan. Dan menjumpai banyak perbedaan tidak perlu merasa berpikir menikahi orang yang salah. Karena memang... Berbeda itu menjadi imbang, murah hati sama pelit, atau optimis sama pesimis. Satunya optimis, satunya pesimis. Kalau optimis semuanya, semuanya diinvestasiin kan bangkrut. Artinya berbeda itu keseimbangan. Berbeda itu juga lengkap. Bapaknya tega diri anak, ibunya nggak tega. Anak mendapat modul parenting, modul ayah, modul ibu yang lengkap. Anak belajar kedisiplinan dari ayahnya, belajar kelembutan dari ibunya, lengkap. Jadi perbedaan itu untuk keseimbangan, untuk kelengkapan. Satu lagi, berbeda itu indah kan pelangi itu indah karena warnanya beda-beda gado-gado enak karena materinya berbeda-beda Anda nggak bisa kan beli gado-gado atau beli pecel aku nggak mau timunnya aku nggak mau sayurnya, aku nggak mau togenya terus apa? Telornya aja. ya udah gak usah beli gadu-gadu, beli telor. Itu keindahan makanan karena bahannya berbeda-beda di satu dalam satu menu, diolah dengan baik. Nah, makanya menikah itu perlu mengolah kepribadian. Keluarga itu manajemen kepribadian. Bagaimana kita memahami pribadi yang berbeda-beda kalau perlu assessment secara ilmiah. Satunya sanguin, pragmatik, melankolik. Oh, pakai MBTI juga boleh. Membagi manusia dalam 16 macam. Anda boleh menggunakan pendekatan berbagai macam ilmu. Mau temperamen dasar, foto fotokarat, DISC atau kecenderungan perilaku MBTI atau Myers Bright Type Indicator semuanya ada di Google bisa asesmen secara gratis tinggal ketik aja tes kepribadian, tes foto karakter tujuannya apa? memahami perbedaan oh suami saya begini, istri begini perbedaan ini dikelola sehingga ketika perbedaan dikelola muncul keindahan, keseimbangan, dan kelengkapan telah inspirasi keluarga hari ini sampai jumpa dalam inspirasi selanjutnya